Setelah kita membuat paper yang melakukan penelitian, maka tahapan berikutnya apa? Yaitu kita cari uh, jurnal untuk dipublish paper kita ini. Jadi pertama, pilih jurnal dan pahami skopnya. Jadi eh, dalam tahapan pertama ini, kita harus menyesuaikan paper kita dengan jurnal yang akan kita submit. Misalkan, di bidang biologi, maka kita cari jurnal yang relevan di bidang biologi itu dan kedua, sesuaikan paper dengan template jurnal karena Bapak-Ibu sekalian, setiap jurnal e, memiliki template yang berbeda-beda ada yang teks di awal, kemudian gambar dan grafik, dan tabel di akhir ada juga yang e, tabel dan grafik di tengah-tengah seperti biasa dan yang saya alami kemarin itu, yang teksnya di awal, kemudian gambar dan tabel disimpan di akhir. Salah satunya seperti itu formatnya. Kemudian yang penting nomor tiga, paper itu harus original ya, hasil karya kita sendiri jangan plagiat. Gitu. Sekarang sangat mudah sekali untuk mengecek plagiat dari paper ada, ada software namanya atau aplikasi turnitin atau. Identity care, dan lain sebagainya Dan penting juga dalam paper itu harus punya Novelty Keterbaruan gitu Atau inovasi Keempat Kesan terbaik paper ada pada judul Dan abstrak Jadi ini adalah hal yang pertama Kali dibaca oleh Editor Jadi ini harus dibuat sebagus mungkin Minimal kita memancing uh, emosi dari editor untuk tertarik gitu dari judul dan abstraknya. Kelima, ya kita mulailah menulis dan submit ke jurnal sekarang juga. Dia menulis never makes mistakes is the man who never does anything. Ya semua orang biasa salah ya, tapi jangan uh, menyerah, terus belajar dari uh, pengalaman dan kesalahan tersebut. Oke ini tentang tahapan pilih jurnal. Kita bisa mencari di internet lewat ini Simago ya. Mungkin Bapak Ibu yang udah familiar eh, dengan Simago ini. Jadi kita bisa mencari nih, jurnal yang relevan. Contohnya kita mau mencari di bidang, di sini ada kolom search buat mencari bidang apa yang ingin kita cari. Ini di environmental science contohnya. Subjeknya. Water Science and Technology. Maka muncullah e, list dari paper dimulai dari urutan terbagus tertinggi e, nilai indeks faktornya, impact faktornya. Ini adalah Q1. Ini adalah kelas jurnalnya. E, Jadi kelas jurnal itu dibagi empat. Ada Q1 itu ada paling tinggi top 25 teratas. Kemudian Q2, Q3 dan Q4. Uh, paling bawah gitu ya kemudian ini negara penerbit jurnalnya Pak itu bisa mencari nanti di website ini simagojr.com ya kemudian uh, ini contoh jurnal di bidang saya hidrologi ini ada top hidrologi jurnal dari impact factor tertinggi ke terendah Berikutnya, dalam publish paper juga hati-hati Bapak-Ibu terhadap namanya jurnal predator. Jadi, dalam kondisi sekarang ini bahwa banyak peneliti yang ingin papernya uh, publish, dan nah susah untuk publish, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menawarkan jurnal yang mudah untuk publish. Nah, kita harus hati-hati. ini -hati, uh, ciri-cirinya tuh mereka cepat responnya. Kita submit hari ini, kurang dari seminggu tidak ada balasan dari editor. Padahal eh, normalnya untuk jurnal yang benar itu ya, itu 3 bulan sampai enam bulan ada kadang-kadang. Ini hanya seminggu sudah ada balasan. Kemudian dalam jurnal ini tidak ada namanya proses peer review, tidak ada feedback balik dari dari jurnalnya. Dan itu tidak memenuhi standar akademik ya. Kemudian, dia akan seperti open access, dan nanti dia akan minta bayaran. Dan itulah dia cari untungnya. Dari situ, kita harus hindari jurnal ini. bisa lihat di bios list ya, yeah. ini.